Benang tengah sudah Untung wis selamat, Cuk. Bagaran 10, 10. Aku Pemain tengah kau cu untung wis selamat cu. Karen 10-10